Saya ingin merequest pesulap merah datang ke tempat Ratu Bidadari untuk membuktikan benar atau tidaknya ilmu dari Ratu Bidadari. Karena hanya Ratu Bidadari yang masih belum didatangi oleh pesulap merah dan mungkin hanya pesulap merah yang bisa yang bisa tahu benar atau tidaknya ilmu dari Ratu Bidadari. Kalau Marcel Pengen ruwet, pengen banyak musuhnya sih ya nggak masalah gitu loh Yang jelas saya tidak merugikan masyarakat Tidak menipu masyarakat Bahkan mencabuli masyarakat Pasien-pasien saya ini bukan orang-orang biasa Pasien saya orang besar-besar semua Saya menangani artis Pengusaha, para pejabat-pejabat Sebagaimana leluhur saya Jadi leluhur saya dulu penasennya raja-raja Jawa jadi para raja dulu katakan mau perang sama kerajaan itu. Dia masih konsultasi dulu sama leluhur saya. Ini strateginya seperti apa? Ini strateginya seperti apa? Strategi politiknya seperti apa? Dan lain-lain. Gitu. Jadi saya hanya menangani orang-orang besar saja. Tidak untuk umum. Gitu Apakah saya pernah uh, apa membuat VT atau membuat konten atau video video? Kepada pasien-pasien saya saat saya mengobati, saat saya konsultasi, tidak ada. Jangan samakan saya kayak Samsudin kayak siapa? Ning City nampi Tidak, yang saya tangani orang-orang besar. Saya kayak konsultasi nggak di rumah, saya konsultasinya di hotel bintang 5, hotel bintang 4, di apartemen mewah, di villa mewah. Ya kalau Marcel, pesulam merah, mau menyenggol-nyenggol saya, siapa yang saya rugikan? Siapa yang saya tipu? Siapa yang saya cabuli? Malah saya perkarakan, bukan langsung ke Polsek atau ke Polres, langsung ke Polda. Kita urusan ke Polda langsung. Bahkan saya sendiri pun sama pasien-pasien saya, saya tidak pernah foto-foto, saya tidak pernah uh, video, um, bikin video-video. Saya privacy, saya private. Ketika saya berkonsultasi HP, saya letakkan. Saya, jadi saya fokus. Entah itu dalam pengobatan atau konsultasi dan lain-lain. HP, saya silent saya, saya taruh. Karena saya profesional Saya tidak pernah merekam Mengambil foto Karena saya sangat menjaga kerahasiaan Ya kalau memang Pesulap merah Mau cari ruwet Mau banyak musuhnya ya Tidak apa-apa Karena kalau ratu beda dari disengkol Ya nanti akan banyak nanti kecolak kecolaknya Itu nanti yang banyak lah Intinya, saya tidak pernah merugikan orang, menipu orang, mencabuli orang. Buktikan kalau ada. Salam dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV.